Barokatnya sekolah, ada yang bertanya sama saya ketika saya berbicara di suatu majelis. Mengapa sekarang ini sepertinya sekolah? Yang sangat bisa dibilang teori pendidikan sekarang sudah menyebabkan penipuan, Ia dan Israel, secara khusus saya mengajak kamu yang berusia 40 tahun ke atas untuk memilih mobil setengah koma 40-an Ingat waktu kita sekolah di SD, yang nafas baru setengah setengah kita sudah di ke sawah membantu guru menanti, menanam padi, membantu guru mencari kayu bakar dari air untuk dipakai guru di rumah, di situ, di rumah. saya sebutkan tadi, mencari kayu mengambil air, sama sekali no orang tua kita tidak pernah mempersoalkan, inilah mata air yang mengalirkan keberkahan atas kesabaran orang tua terhadap dunia persekolahan Allah pun turun dengan tangannya dia membalas kebaikan hati orang tua atas penghormatan terhadap guru dan eksistensi sekolah yang bahkan mungkin dengan segala kelemahan Tak perlu pakai teori pendidikan Sebab orang tua kita tak paham itu semua Tapi teori dan kehendak Allah yang berlaku Inilah yang disebut dengan barakat Keberkahan Boleh jadi kita sudah jauh berjalan Tapi mari kita tengok sejenak betapa hebatnya pendidikan orang dulu Kebodohan guru zaman dulu dengan ekskulnya Serta kesabaran orang tua dengan ketidakpahamannya Rupanya mengusik Allah Ta'ala dengan menurunkan beraka pemaseh Atas berkat rahmat Allah Bukan hanya bagi guru Tidak juga hanya untuk orang tua Bahkan keberkahan itu pun dinikmati oleh anak didik Tengoklah sekarang Orang tua memenjarakan guru Anak memfitnah gurunya Dicubit bilangnya ditempel Diajari katanya dicaci maki dinasihati lapornya dihina, ditegur ujarnya dipermalukan, bagaimana mungkin berkah Allah bisa datang? Anda yang berumur empat puluhan, pernah kita melakukan ini? Bahkan kita membohongi orang tua karena melindungi guru, kalau perlu orang tua tak perlu tahu apapun keadaannya, itulah sebabnya di akhir sekolah dahulu, kita selalu menyisakan air mata kebahagiaan.